Halo selamat datang di channel youtube saya yang membahas tentang berbagai macam tutorial dan cara praktis dalam memanfaatkan teknologi atau sistem dengan baik Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat thumbnail di youtube menggunakan aplikasi Canva Oke langsung saja kita buka aplikasi Canvanya. nah ini aplikasi Canva di Android itu seperti ini. Kenapa saya lebih suka menggunakan Canva saat edit foto atau gambar? Karena ketika saya mengedit foto atau gambar di HP maupun di komputer itu nanti secara real time apa yang kita desain itu langsung tersambung nah, seperti ini untuk desain-desain saya dan kebetulan di aplikasi saya ini sudah untuk edukasi jadi untuk temen-temen yang pengen join bisa hubungi saya nanti saya masukkan emailnya untuk menjadi tim nah, seperti ini. Nah, gimana tuh caranya membuat desain untuk thumbnail di YouTube itu? Nah, ini kita tinggal tekan plus, lalu di sini ada pilihan. Nah, ini pilihannya banyak banget. Ini ini pilihan banget ini pilihannya ya kalau untuk membuat thumbnail kita pilih ini iklan video di YouTube atau bisa pilih yang presentasi ini tapi saya pilih yang iklan karena template-nya itu lebih banyak dan bagus kalau menurut saya jadi nanti kita setelah dapat template sudah menemukan template yang cocok tinggal kita modifikasi Kalau untuk ukuran thumbnail di youtube itu saya pilih salah satu aja hmm. Nah di sini kan kita sudah dapat ini karena ini berupa video atau iklan ya nanti seperti ini ini bisa kita preview dulu sebelum money. saja tapi ini nanti kita ganti Oh ya yang penting kalau untuk kalau untuk lampa itu ukurannya 19 20 kali 1080 atau kalau tidak kalau 1080 kali 720 Tamil di ya tapi itu Ini untuk video atau iklan, dan ini sebenarnya bisa. Misal saya buat seperti ini, nanti disesuaikan saja. Ini maunya seperti apa? Ini saya pisahkan dulu. Dian. terus untuk ini kan berupa video ini bisa kita habis lalu, selamanya, selamanya. Nah, lalu kita naikkan dulu posisinya nah, di atas, lalu kita kembali ini karena yang lain tidak akan saya pakai. Dihapus saja tidak apa-apa. Kemudian kita ganti bis dengan menembakkan bantat bulir atau airnya juga boleh. Kita di menu, kita kemudian kita ganti warna di terlihat dari ini bisa kita zoom Seperti ini, kalau dirasa warnanya kurang bagus, jadi sesuai dengan saja, teman-teman. Mau seperti apa? Kalau sudah, kita tambahkan lagi elemen karena kampas. nggak lagi agar tapi tak lagi kita tambahkan elemen lagi, dan kita cari. Yang posisinya kita perlu seperti, nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita klik yang atas ini. Kemudian di sini ada pilihan simpan sebagai, nah ini ada formatnya bisa disimpan sebagai MP4, GIF, sfg PDF, PDF standar, JPG atau PNG. Kalau untuk thumbnail kita simpan dengan format PNG. Ukurannya 1920 kwh, kali 102000, pixel. Terus, kalau sudah kita unduh, nah, seperti ini thumbnail sudah jadi kita bisa buka di galeri. Nah, bagaimana mudahkan untuk membuat thumbnail di YouTube pakai aplikasi Canva. Terima kasih telah menonton video tutorial dari saya, apabila ada pertanyaan atau masukan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe ya teman-teman.